Heboh, Yusuf Mansur niat beli MU ubah jadi Mansur United. Siapa yang tak tahu nama Ustadz Yusuf Mansur, sepak terjangnya yang kerap kali memancing kontroversi kini ramai kembali diperbincangkan. Pasalnya dia dikabarkan berniat membeli klub sepak bola terkenal, yakni MU dan mengubahnya menjadi Mansur United. Bahkan namanya menjadi trending topik di Twitter pada Rabu, tanggal 23 November 2022. Mula-mulanya seseorang kembali mengunggah salah satu pemberitaan media yang membahas rencana Ustadz Yusuf Mansur dalam podcast yang diunggah oleh kanal YouTube channel This Way pada tanggal 11 Oktober 2021. Akan tetapi hal itu banyak dihujat oleh warganet, bahkan menyinggung kembali kasusnya tentang dana jamaah. Daripada beli MU suruh balikin aja itu dana para jamaahnya yang ketipu saat diajak bisnis batubara. Kemarin rumah Yusuf Mansur dilabrak tapi Yusuf Mansur tidak berani keluar malah yang menemui mereka pengacara Yusuf Mansur, kata Netter. Lebih lanjut, bahkan Yusuf Mansur pernah bercanda bahwa akan membeli klub Real Madrid dan menggantinya dengan Real Mansur. Bagaimana menurut kalian? Kita hadapi secara bijak ya, dot dan memberikan komentar dengan pikiran dan kepala dingin.